Zindin Zidane melatih timnas Prancis. Mengejutkan, akhirnya eks pelatih Real Madrid Zindin Zidane dilaporkan segera menukangi timnas Prancis tahun 2023 menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih kepala setelah Piala Dunia 2022 tuntas. Zidane dikabarkan telah memiliki kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF untuk mengambil peran tersebut. Di sisi lain, kontrak Deschamps bersama tim Ayam Jantan diketahui akan habis pada akhir tahun 2022. Zidane telah memiliki kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Perancis atau FFF untuk menggantikan diri Deschamps sebagai pelatih Les Bleus. Pelatih saat ini Deschamps memiliki kontrak hingga Desember 2022, tulis laporan L'Equipe. Kesempatan ini merupakan impian yang telah dipendam lama oleh Zizo. Pria berusia 50 tahun itu diketahui sengaja menunggu kesempatan untuk menjadi pelatih timnas Perancis. Zidane memang belum pernah melatih klub manapun selain Real Madrid setelah masa pensiunnya sebagai pemain profesional pada 2006. Terakhir kali Zidane menukangi Los Blancos terjadi pada 2021 lalu. Meski berstatus tanpa klub, Zidane sempat santer dirumorkan menjadi pelatih beberapa klub besar di Eropa. Di antaranya ada Manchester United dan PSG yang ingin merekrutnya menjadi pelatih. Nantinya Zidane akan membawa ex-assistennya di Madrid, David Betoni, ke timnas Prancis. Saat ini Betoni juga diketahui berstatus tanpa klub. Kemungkinan besar Zidane akan mengambil alih tugas pelatih kepala di timnas Prancis mulai Januari 2023. Mimpinya bersama Les Bleus akhirnya terwujud. Terlepas dari itu, Piala Dunia 2022 sendiri akan berlangsung pada 20 November sampai 18 Desember 2022. Perancis sebagai juara bertahan tergabung di Grup D bersama Australia, Denmark, dan Tunisia. Real Madrid sudah temukan pengganti Luka Modric baru 21 tahun. Real Madrid kembali dihubungkan dengan gelandang muda bertalenta. Tidak puas setelah memboyong dua Perancis, Eduardo Camavinga dan Aurelian suameni kini mereka mengusun rencana baru. Targetnya kali ini ada di Inggris. Pemain timnas Ekuador yang membela Brighton Hove Albion, Moises Caicedo. Desan menulis, Madrid kagum dengan Caicedo karena skillnya di lapangan tengah. Punya kecepatan? Lincah. Akurasi umpan serta teknik tinggi membuat Los Blancos percaya kalau pemain 21 tahun tersebut akan menjadi sosok tepat menggantikan Luka Modric di masa mendatang. Kemungkinan Madrid akan maju dengan tawaran di musim panas nanti. Mereka juga tetap waspada bila disalut oleh tim lain. Dari Brighton, dipercaya telah mematok bandrol bagi Kaikido, angka mencapai 68 juta tonstering. Di sana, dia masih terdekat kontrak sampai tiga tahun ke depan, dia didatangkan musim lalu dari Independiente. Saat ini, gaji Kaikedo hanya 10.000 pound sterling per pekan menjadikannya sebagai salah satu yang berupah terendah di klub. Bicara soal pengganti Modric, selain Kaikedo, Madrid juga sudah dikaitkan lebih dulu dengan Bruno Guimares serta Jude Bellingham, meski sejauh ini belum ada progres lain. Real Madrid optimis bisa perpanjang kontrak Luka Modric dan Toni Kroos. Real Madrid tengah mempersiapkan tawaran kontrak baru untuk dua gelandang veteran, Luka Modric dan Toni Kroos. Diketahui, kontrak kedua pemain itu bakal berakhir 30 Juni 2023. Sesuai laporan Kadena SAR, Los Blancos julukan Real Madrid optimis bisa mempertahankan jenderal lini tengah mereka. Toni Kroos diisukan ingin pensiun di penghujung kontraknya, dia pun memastikan tidak akan hengkang dari klub. Pemain 32 tahun itu telah berhenti membela timnas Jerman tahun lalu. Dan kini dia sedang mempertimbangkan untuk gantung sepatu di Santiago Bernabeu. Saya selalu suka bermain untuk negara saya, tetapi setelah Euro saya merasa harus memutuskan sesuatu. Saya melihat diri saya untuk terus bermain, tetapi ada beberapa alasan. Saya ingin lebih banyak waktu dengan keluarga saya dan ada pemain yang pantas bermain lebih banyak. Cross. Dan saya juga tidak ingin sampai pada saat mereka menyuruh saya. Saya memutuskan bahwa saya ingin tetap di puncak dan klub didahulukan. Saya pikir sudah waktunya untuk meninggalkan tim nasional dan pulih di sini saat istirahat dan memiliki lebih banyak kekuatan dan keinginan untuk bermain di sini bersama Madrid. Sementara Luka Madrid di sini alir masih ingin bermain dan tidak diragukan dapat melanjutkan karirnya di Madrid tahun depan. Bapuk di Real Madrid, Eden Hazard jadi incaran Aston Villa Kabar mengejutkan datang dari bintang Real Madrid Eden Hazard yang sedang diburu oleh klub Liga Inggris Aston Villa. Media Spanyol mengabarkan Villa dengan manajer barunya, Unai Emery, tertarik untuk mendatangkan pemain asal Belgia tersebut setelah Piala Dunia 2022 Qatar. Namun, ambisi Aston Villa untuk membawa Hazard dari Real Madrid cukup berat karena Chelsea bakal menjadi tujuan utama ketika kembali ke Inggris. Hazard pernah mengungkapkan, jika karirnya sudah selesai di Madrid, maka akan kembali ke Stamford Bridge. Ketika saya selesai di sini di Madrid, saya akan kembali. Saya melakukan pekerjaan saya di sini dan kemudian saya kembali, katanya. Saya masih memiliki kontrak 3 tahun dengan Real Madrid, jadi kembali ke Inggris tidak mungkin, ujar Hazard Mei 2022 lalu. Dia mengakui dua musim bersama Madrid tidak berjalan seperti yang diharapkan karena lebih banyak mengalami cedera. Hanya saja, Hasrat Hazard untuk memberikan kontribusi bagi Madrid masih cukup besar sehingga tidak ada opsi pindah baginya. Saya tentu tidak melihat diri saya meninggalkan Madrid mengingat situasi kontrak. Saya tahu diri saya dan saya tahu kapan saya bugar." Besarnya. Dia didatangkan Madrid dari Chelsea dengan biaya mencapai 130 juta euro dengan ekspektasi yang sangat tinggi lantaran menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Tiga tahun berjalan, pemain berusia 31 tahun tersebut hanya mampu mencetak tujuh gol saja dari 74 penampilan. Kontrak Hazard baru akan berakhir pada 2024 dan ada kemungkinan bakalan keluar dari Madrid lebih cepat.